Bye. Assalamualaikum teman-teman kembali lagi bersama Mirsawedeng. Aku Meti, aku Nina. Nah di video kali ini kita mau tutorial uh, hijab untuk adat Betawi Syari sesuai request kalian. Oke okay, seperti biasa untuk pengantin adat walaupun Syari tetap kita harus pakaikan busa di sini karena uh, kalau adat itu pasti ada kembang goyak yang ditusuk-tusuk di sini ya. Nah untuk uh, busanya ini udah kita pasang ya, udah pernah kita share juga di video-video selanjutnya. tolong di -share. Sebelumnya, oke? Okay? Yang sebelum-sebelumnya. Nah, ini udah kita pakaiin busa untuk uh, kembang lalu kita pakaikan kerudung karet. Nanti kita langsung tusuk aja di sini, bintang. Okay? Pemakaian ini juga udah pernah kita share ya. Nah, langsung aja iya. kan juga jarum bentul kerudung karet kerudung untuk syarinya biasa uh, bahan ceruti yang kayak gini. untuk adat betawi itu tusuk uh, pembanggoyangnya agak banyak ya. kita pasang yang ini dulu ya di bagian depan. Uh, saat ini karena nggak ada melatihnya, jadi kita tanpa melatih ya. nah kalau ada melatihnya tuh biasanya bentuknya tuh kayak segitiga segitiga gitu. Tuh. jadi dia dipasang di sini dulu nih. ada lima biasanya satu dua tiga empat lima. Ini kan karena gak ada melatihnya Kita yang ada aja Modifikasi CRI modern Pisang juga, eh pisang <laughs> Pasang itu <kita> yang disini <laughs> Itu kayak gini ya di belakangnya Lalu kita pasang semua hembang goyangnya ya burung-burung di taman pasang aku terbang drama pokoknya di pasangnya tuh kayak ondel-ondel tau -ondel, ondel ondel jadi guek gitu, udah kayak gini dia masuk-masuk kolong, <laughs> nanti nyangkut, penyok semua. siapa juga mengerti? <laughs> nggak kan kalau di rumah di tenda biasanya, eh, iya, nyangkut, pasang semuanya, ya udah, <laughs> Enggak <laughs> sih ya, yeah, begitulah kalau nggak pakai konde. Namanya juga nggak pakai konde, sharing nggak boleh pakai konde. Ya, pakai rambut itu pakai busa. Beginilah, guys, makanya susahnya tuh curhat dong. Oh, Gimana kemarau gitu like, diburu. <laughs> nah, makanya pakai adat itu lebih lama ya daripada pakai modern. Jadi kita minta waktu gitu loh. Tolong waktunya, Bu Bapak. Hah, mau apa dulu pengantar? <laughs> udah belum? Kata dulu, kata dulu. Kamat, ini saya selalu mau berangkat kerja. <laughs> relate ya, relat. Udah, udah ya, ya selamat udah ya. Kemang goyangnya semua kayak gini. Kita pakai kerudung syari nya, mana kerudung syari nya? Oh, uh, ini secukupnya aja ya, karena suka pada keberatan, lu udah biarin aja lah. Ini pas minanya biasa, seperti biasa ukurannya satu lima puluh kali tujuh lima bagian ujung sini, kita lipat dulu sedikit kita sematkan di sini eh itunya dulu ya hordeng oh iya hordeng dulu setelah kembang goyang di pasang kita pasang bagian depannya ini apa teman yang nggak tahu <g 2022> tolong asisten nanti kena lipstick ih nyangkut ini nyangkut nih oh, iya. tuh tuh tuh, bangers, ya. <tuh, ya. <tuh ini bangor sih aja ya <tuh>, bersama nanti pas foto aja di buka hordengnya nggak ini ini bukan bulan puasa, jadi belum ditutup <laughs> <laughs> Kalau bulan puasa, kornengnya diturunin <laughs> Kelihatan kakinya dong. Nah Gimana? Uh, Nengok-ngok pengantin? Enak Apakah ada yang kondoy? <laughs> Enggak Enggak enak banget Setelah itu, kita pasang kerudung cr nya Seperti biasa, 150 kali 75 Di bagian ujungnya ini, kita lipat sedikit Taruh di sini ya, kita sematkan bagian ujungnya, langsung kita tarik aja ke samping sini. awas kena lipsticknya ya? Tuh, langsung kita sambung ke sini aja karena tadi udah dipakein apa, kerudung karet yang... Di bagian dada kan rawang jadi dia gak rawang lagi karena udah ketutup gitu gunanya kerudung karet di bagian dalam emang terkesan kayak dua kerudung gitu tapi namanya juga syari terus di bagian panjangnya ini kita tutup bagian belakangnya ya jangan terlalu ditarik karena nanti ini ketarik sama aja bohong ini gak apa-apa uh, longgar gini nanti kita pentulin lagi ini kita tutup ya bagian belakangnya, kayak gini jarumin aja ini bagian yang longgarnya kita tutup kita jarumin aja nah, ini masih kebelah, gini ini kita ke kedepanin aja bagian dalam ya bagian ujungnya banget naturnin lagi sampai nembus ke baju ya <mensi> bisa nengok nggak nengok sekarang kiri oke okay. nengok ada yang ketarik nggak nah itu penting banget ya jadi penganten gak gini nih <lantik> lu tau yang <kayak> begitu unyil <susuri> ya bener-bener unyil ya dia tuh iya makanya jangan sampai kayak penganten unyil Nah di bagian ininya kalau kepanjangan boleh diginiin, dirapihin aja jadi biar rapi. Lalu kita pasang veil belakang. Nanti di sini biasanya ada mata. Kalau pakai melati di sini dipasangnya, white ke bawah ke depan. Veil belakang ini optional ya, boleh pakai boleh enggak. There, I'm Mana neng? <girly> eh abang? Oh, iya, eh, abang pulang. Neng Betawi udah siap ke pelaminan. Oke okay, dilihat ya. Jadi kita udah dilihat ya review uh, hasil kerudungnya kayak gimana. Oke okay, gitu aja dari kita. Semoga bermanfaat ya. Oke okay, makasih yang udah nonton ya. <girly> Jangan bosan nonton video kita ya. Jangan lupa di like subscribe di bawah lalu komen apa yang mau apa yang mau kalian minta untuk kita bikin apa sih requestan video dari kalian tulis aja di bawah ya di komen terima kasih semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu di video selanjutnya dadah